Ini dia cara menghapus file sampah tersembunyi di semua handphone Android. Langkah pertama kita buka aja aplikasi file manager. Kemudian di pencarian silakan kalian ketik MSG. Maka nanti akan muncul file sampah tersembunyi di handphone kalian. Ukurannya pun cukup besar-besar jadi silakan hapus semuanya. Kita tandai salah satu. Kemudian bisa pilih semua di atas ataupun klik satu-satu kayak gini. Dan silakan kalian hapus aja. Tenang, untuk data-data di handphone kalian aman kok. Segitu dulu aja, semoga membantu. Cara menghapus histori pencarian di Store yang seperti ini. Jadi misalkan kalau ada teman yang pinjam handphone, kemudian lihat di Story store nya Tenang, kalian bisa kok menghapus histori yang kayak gini. Oke, pertama kita kembali dulu aja. Kemudian kita pilih logo akun di pojok kanan atas Selanjutnya kita pilih menu setelan Next kita pilih yang menu umum Dan kita pilih preferensi akun dan perangkat Geser ke bawah Dan silahkan kalian pilih hapus histori penelusuran perangkat Kita pilih hapus histori Oke, okay, sip. Jika sudah, kita kembali aja dan bisa kalian lihat sekarang di menu pencarian. Tidak ada lagi histori yang pernah kalian cari. Selamat mencoba! Karena banyak yang request, Bang, cara hapus histori di YouTube dong. Oke, langsung aja. Pertama, kita buka aplikasi YouTube-nya, kemudian kita coba lihat di pencarian. Nah, ini ada histori untuk pencarian, dan satu lagi di YouTube itu ada histori tontonan. Kita buka aja menu koleksi. Nah, di sini ada history apa saja yang pernah kita tonton di YouTube. Seperti ini ya. Oke, dan langsung aja kita coba hapus keduanya. Oke, pertama kita masuk aja ke menu profil di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih menu setelan. Dan silakan kalian pilih history dan privasi. Pertama kita hapus untuk history tontonan dulu. Kita klik hapus history tontonan Kemudian satunya lagi kita pilih hapus history penelusuran Oke sip jika sudah dihapus keduanya kita coba kembali Untuk history tontonan kita coba refresh Nah maka sekarang tidak ada history untuk tontonannya Begitupun untuk pencarian Maka history pencariannya pun sudah tidak ada jadi jika ada orang yang pinjam handphone kita kemudian buka youtube Maka mereka tidak akan tahu histori apa saja yang pernah kita cari Selamat mencoba Binar,